ada sebuah gambar spesial dari Ayah Kejora ya Kita lihat aja nih di dalam akun Instagram pribadinya Satu jam yang lalu Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto terbaru ya Wow, nih ada yang baru dari Ayah Kejora Yakni rambutnya ya Wow, sepertinya habis potong rambut Masya Allah Dengan gaya baru Semakin tentunya kece Dan penampilannya semakin seperti anak muda Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Ayah Kejora dan keluarga diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Di postingan ini pun, Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat caption yang dituliskan, Gaya rambut baru gak mau kalah eksis sama cucuku. Ah, terima kasih, katanya tuh. Ah, ilham Rinaldi udah bikin rambut saya jadi keren. Wow, gak mau kalah dari baby L ya. <laughs> Masya Allah ayah Kejora mudah-mudahan selalu sehat Dan kita lihat juga banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan Ya ini dari Om Kevin ikut juga memberikan tanggapan Keren-keren-keren ayah Kejora prok baru dah keprog Masya Allah katanya itu keren banget ya penampilan ayah Kejora saat ini Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Lesti Bilal Road Official mengatakan Kacamatanya itu loh, bikin terpesona katanya itu Masya Allah Emang luar biasa banget ya, gaya terbaru dari Ayah Kecura ya? Ini tentunya membuat kita semakin terkejut dengan penampilan wow dari Ayah Kecura Masya Allah Mudah-mudahan tentunya selalu sehat tentunya mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari akun Leslar saja ini tentunya persahabat ya bagian vokal soal banyak sekali netizen haters yang beranggapan bahwa Rizky Billar, persahabat ya memanfaatkan fans, kita lihat di sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Leslar saja, adanya event award dengan fans harus vote dan berbagai persyaratan dari penyelenggara ini itu sebenarnya kalau ada award begini dan fans mau melakukan voting buat idolanya, bukan idolanya yang memanfaatkan fans. Tapi penyelenggara yang memanfaatkan keloyalan fans, memanfaatkan kepedulian fans buat idolanya. Loh kok gitu, iya dong yang untung banyak kan penyelenggara artisnya dapat reward ya sekedarnya saja. Yang untung besar secara finansial ya penyelenggaranya sampai sini paham? Kalau masih ada yang bilang Leslar memanfaatkan fans, keterlaluan sih. Hehehe, itulah kalimat ya yang disampaikan oleh Leslar Sanjak bahwa Les di Rizky Pilar tidak pernah memanfaatkan fans. Dalam adanya event award saat ini, bersahabat. Itu yang dimanfaatkan fans oleh penyelenggara pastinya Yang untung itu penyelenggara Masya Allah banget ya Pasti kalian di sini sudah paham Sudah bisa menanggapi persahabat ya Kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Semoga lagi menang ya di ajang kompetisi award kali ini Jangan lupa voting Jangan lupa streaming yang pasti Sambil kerja dan sambil berkegiatan bisa, bisa dong streamingkan kan dengerin doa allah banget ya Komentar pun banyak, tanggapan pun banyak diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Ibtria Mengatakan di kolom komentar setuju Karena Leslar sendiri gak pernah promoin Enggak pernah minta ke fansnya untuk like, voting, apalagi kirim SMS, dan Leslar juga jarang banget post piala. Piala langit musik aja mereka nggak post tuh, versahabat ya. Ini salah satu tanggapan yang luar biasa, mudah-mudahan kita semua paham, karena Leslar, Lesti, Rizky Bilar sendiri itu tidak memanfaatkan fansnya. Dan kita lihat persahabat ke komentar berikutnya Dari akun Anitans Skorneta Setuju sekali karena yang dapat keuntungan adalah penyelenggara dan mitra-mitranya Lesler sebagai artis hanya dapat sesuai dengan bayaran artis Plus bonus sebagai nominator dan pemenang Tuh dipahami ya Kita lihat juga ke kabar berikutnya persahabat harus sebuah info penting juga ya Untuk kita semua Siap-siap 24 jam Streaming party lagu Lentera Kita lihat persahabat ya, Ini besok jam 10 pagi Kita mulai untuk streaming 24 jam lagu Lentera Persahabat ya Mudah-mudahan kita semua tetap kompak Tetap selalu solid Mendukung yang terbaik Karya-karya idola kita Jangan sampai lupa persahabat ya Jam 10 pagi Kita semua diajak untuk live streaming party 24 jam single terbaru Bunda Lesti dengan judul lagu Lentera Untuk berikutnya juga persahabat, ya Kita lihat nih Suatu kebanggaan yang kita dapatkan Dari tentunya fanbase Leslar yang luar biasa L2W bantu renovasi masjid Dan kita lihat persahabat Di sebuah info Masjid ini saat ini masih dalam tahap Semen dan pembangunan area atap Dan dalam masjid Proses pembangunan selain dilakukan oleh tukang juga dibantu warga sekitar. Ini salah satu membuktikan bahwa fans sejati dari Leslar ini bukan kaleng-kaleng, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Alhamdulillah kita bersyukur banget menjadi bagian dari Leslar Lovers. Kita masih menunggu kejutan baik, kabar baru dan kabar vitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dengan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya.